ada perselingkuhan. jadi kita ini bangsa yang cukup punya bakat berselingkuh dengan kebudayaan <laughs> lain dan melahirkan itu nah. dan di tengah rai, empat ponakawan itu hmm. baik uh, uh, sudah jelas pakemnya ataupun stempelnya, ataupun babonya dulu Epos Mahathaka Ramayana tapi bukti empat ponakawan itu yakin kalau itu karya, tadi saya sebut tadi Luhung kenapa? karena itu warisan dan nanti kira-kira curhatan cross culture nya itu melahirkan apa kan -apa? hmm. apakah nah itu yang dulu dicurigai itu kenapa kamu kok nasionalis banget oh ya iyalah <laughs> ya. bukan, bukan nasionalis bukan hmm. pencernaan lagi jadi carangan empat ponakawan Pentrum Bagong eh, Semargarin saya pernah bertanya bu, e, kepada masyarakat pinggiran bahwa itu sebuah kearifan lokal yang mencarang itu sama sekali itu mengkaburkan Jadi tidak punya VIP, hmm. tidak ada kepentingan apapun Mengkaburkan Apa? Empat pola kawan dalam tafsir tertentu Kecuali dua, dia, dia, dia, dia, dia punya uh, hidup di dua epos ini dia adalah pamong wiciratu. Pamong wiciratu mempunyai makna bahwa siapapun yang saya asuh oleh kebudayaan kita, kita akan mendapat satu bibit yang sangat unggul. Kira-kira gitu. Kerjakanlah sesuatu yang baik. Jadi tidak cukup melahirkan besterati, pola kawan, tapi pesan moral di dalamnya yang juara, juara. Mendir banget. Itu kira-kira gitu nah terus wayang burung ini hmm. nah, saya beradinya kan merujuk dengan babon sarangan tadi tafsir hmm. jadi mungkin karakteristik burung apakah kuntul ataupun burung hantu ataupun garuda ataupun elang ini mungkin bisa alternatif cermin karena wayangan wayangan cermin pada dasarnya kan bayang-bayang ini kan sebuah cermin untuk Maaf dan Jawa masalahnya. Wayang ginambar miring, datio belum dengerin kesan dari gambar wayang digambar pipih itu gambarannya umat manusia kehidupan. Nah, karakteristik ini yang, oh mungkin kalau dalam Epos Mahabrata ini raksasa ini mungkin berwarna merah. Pipih itu, jadi gambarnya hidup. Gambaran itu kalau menurut Atul Rahman Wahid, betul itu bahwa Bukan dalam epos berantai yuda itu berantai yuda tidak bisa ditawar, harus terjadi. Mungkin itu adalah peperangan diri kita. Kita tuh secara fisikal juga perang dengan idea, perang dengan nurani, perang dengan nafsu Untuk bisa unggul yudo jadi bisa hidup menjadi raja. Yang menjadi persoalan gambaran sarangan kita justru masuk kepada fase sofistik. Pada Perang Berantai Yuda yang sudah terbangun begitu bagus, Putra Pandawa 5 itu membuat para kayangan dewa, mungkin orang-orang yang sangat suci itu bingung. Karena kelima-limanya itu dalam teks carangan itu, cara menjadi caleg itu mempromosikan kekurangannya. Wabah, Juara kan, Bu? Mau ngambilin timnya Bang? Eh, Mereka mempersembahkan kekurangannya. Dewa pun menjadi pilu, loh, ini gimana, toh? Nah, jelas kurang-kurang terus. Ya. Jadi, oh, jangan saya, karena saya tuh suka ngelupi, oh, ya, ya. loh, mamanya dulu. Di semua kekurangan-kekurangan itu. Kenapa kekurangannya? Dia masuk fase sufistik itu. Artinya, kesadaran kontrak di muka bumi ini sudah tamat. Makanya lahir dari uh, Pari Kesit Fajar Baru Jadi, saya meyakini warisan kebudayaan Masa lampau Dia mempunyai desain besar untuk melahirkan satu generasi, peneruskan diri-lilu Mungkin, ini mungkin, ya? nah, Gondono memberikan satu alternatif baru Yang tag karena dia seorang dalam Rupa karyanya, nah, saya diberi amanat untuk mengembangkan ini, gila ya, ya, ya tidak ingin banget orang nganggap resmi itu. kita kita pakai langgam timur gitu. orang enak itu. Eh. tapi <tuk> interaksi Harusnya <tuk> <tuk> saya gitu loh tadi Gundono iya kita betul-betul di uh, akhir dipanggil ke rahmat tuhan saya mendedikasikan... Uh, ini babonya kan bukan untuk saya ini untuk Gundono saja ketika kemudian bertemu dengan apa apresiator audiens yang yang di luar orang yang tidak lagi mengenali tradisi jawa bagaimana ini kemudian dikomunikasikan gitu, ada kesulitan-kesulitan tertentu ketika bertemu dengan Okay. Uh, sebelumnya saya sudah membuatkan, uh -huh. saya membipin karya namanya uh, wayang tentang Michael Jackson. Uh -huh. Jadi, oh, Michael Jackson, Jackson itu uh -huh. uh -huh. Dan dulu memang saya punya ide bahwa tok, mengapa tidak membikin wayang tokoh uh -huh. Artinya sebentuk secuil uh, sebentuk kontribusi atau uh -huh. kenangan, namanya uh -huh. katakanlah saya bisa menampil seorang uh, Avandi dalam bentuk wayang, mengapa tidak? Gitu? Uh -huh. Jadi yang pernah saya bikin yaitu tentang Michael Jackson sekarang jadi koleksi Edwin karena itu koleksi baru arjok kemarin karena dia mau bikin buku ya hmm. Ih, lucu ya ada wayang Michael Jackson <laughs> kokil juga kokil juga ya Michael Jackson, Jackson dibayangin ya apalagi nah, hasilnya gitu sebelum diambil orang lain, lain nah makanya dalam tag penggambaran hmm. kan wayang itu menjadi bebas, uh -huh. menjadi luas Uh, mengapa tidak dengan babon tradisi tidak tidak uh, konteksnya bisa menjadi bahasa universal bisa kupikir tergantung apa toh yang yang yang akan menjadi obek kan mm -hmm. kalau saya membikin wayang uh, kata lah vidragado ya orang sudah tak ragu tuh, dengan mm -hmm. dan pernah saya bikin memang uh, uh, muka-muka enggak laku uh, <laughs> saya uh, mem membikin karyanya di minus mm -hmm. saya bikin dengan waktu 4 bulan malahnya di, wayang. di, wayang. di wayang itu Uh, dari Korea atau orangnya Jemenhas ya atau Jepun tuh saya lupa uh, Jemenhas ya Jamin has, Jamin ah orang Jepun tuh saya pernah yeah. bikin bayang saya bikin terbayang itu jadi um, uh, banyak banyak memungkinkan mm -hmm. ya moga moga saya bagai uh, uh, masih lumayan pencernanya di <_pew> <_pew> <_pew> <_pew> dalam <ada> pencernanya kalau mulai jadi tapi pada konteks Pengasahan Mereka ini temen. ya ya ya ya ya ya ya harus, ya, harus. Ya. harus. harus. istiqomah. Tidak mungkin biasanya menjadi saminaw atau nak menjadi relevan bahasa itu kalau kita melakukan satu sesuatu kan begitu. Cuman memang saya suka berseragam. Kenapa ada barek kamu begitu? Ya gimana ya nanti di Maret SBY mau saya udah makan nasi sepiring ya. <murlaluan> <murlaluan> <gara> ya itu akan ya karena di luar kecerdasan saya selelah Anda artinya itu pun bisa bahkan ujung dari eh, yang, saya, yang saya nilai spiritualnya sangat tinggi sekali berapa ribu ton yang kita makan berapa ratus liter ya kita jelas di bumi pun di hidup hmm. ini pun kita melakukan satu riat pekerjaan yang saya tidak kita harus hmm. sebagai bentuk terima kasih terhadap nusantara pertiwi tercinta itu apalagi zaman yang sudah tembus kemana-mana karena aku pikir jadi catatan-catatan itu tidak pernah Awalnya memang casnya di pikiran saya tapi ketika itu sudah melakukan sudah sama sekali dari pikiran apalagi sehingga di napsu wah nanti kalau seribu kan kali-kali satu juta, seribu ramah. gak ada, gak ada, gak ada itu makanya itu juga connect juga itu tanpa wawancara lho saya dengan gunawan Muhammad. gunawan waktu menulis tentang pameran saya di sana tanpa proposal, tanpa wawancara justru bagian loh, mas kok tulisannya udah jadi Aku rumah ya. Itu kan sebentuk penghargaan. Syukur-syukur saya bisa mengganti diri Dari karya ini ya selalu saya respon Dan itu sebagai tanda, tanda, tanda-tanda zaman -tanda di, di undangan itu. Itu kan mau ke dimah dari sebuah presentasi di manapun, kan, gitu Jadi dari undangan agak gemilas. kalau sekarang undangannya SMS gimana, Pak? Makanya saya katakan itu terangar bahwa itu akan menjadi apa ya menjadi eh, menjadi eh, justru kesadaran tanda itu maka ketika itu bergeser tanda itu menjadi penyamaran bahkan saya mungkin eh, bisa melihat eh, produktivitas pameran itu berdasarkan tanda tadi yaitu undangan -undang. itu ya kalau memang nanti bergeser eh uh, dari SSS ya, ya, mungkin tandanya akan akan berubah hmm. kan Sudah kadung tak respon aja udah. <laughs> <laughs> Launching buku Nina Pak itu ya. Uh -huh. Adik aku pun dapat buku ini. Ya. Ayah uh juga -huh. dapat undangan. Undangannya <laughs> undang <-undangnya harus> gitu, <laughs> Orang pun kan baru masalah. Tinggal. Apa ya? Dari yang paling dasar aja ya. Jadi tempat lahir saya itu kita coba hapus bagaimanapun pun juga tidak bisa bisa kita hapus dulu. Jadi tontonan tentunya, karena kalau dalam seni tradisi kan tontonan itu menjadi ideal kalau menjadi tuntunan. Nah di sana tentunya pertunjukan wayang, ada lengger ataupun ledek seperti tanggung dari digambarkan tentang uh, dikatamu geng ronggeng baru ronggeng jenis. Lalu kebetulan ibu saya ini ada kecenderungan ke Sunda wiwitan ataupun ke Ah, perilaku ibu saya, dongeng ibu saya ini membekas sekali. Malah saya katakan berkelakar, oh ternyata ibu saya dulu almarhum. Almarhumah ini tidak mewarisi harta benda, ternyata baru sadar warisan perilaku mereka ini sekarang sadar banget tuh warisan jadi, berpijak dari sama sekali saya tidak akan mempertahankan sebuah tradisi yang adiluhum sama sekali enggak ngapain mau sesuatu yang enggak klasik kok klasik kan pada batasan kalau ditambah juga jadi jelek, dikurangi jadi jelek itu udah, tidak harga mati sesuatu yang klasik itu, tapi Mengapa tidak? Dengan pijakan atau memori saya tentang persoalan tradisi ini eh, yang saya tadi katakan bahwa akan berselingkuh melahirkan blasteran itu itu kita membuat tradisi yang baru itu, untuk memperkaya tradisi yang sudah ada itu itu, itu barangkali menurut saya, di saja, itu tuntutan kreator seperti itu Ngapain? Berpikir uh, uh, uh, uh, tradisi yang sama, ya? karakter kita tuh apa? ini ya? ya, ya, ya. wong jelas-jelas generasi sekarang. Luising itu kepalan iklan semua, hmm. <laughs> semua. Ah, Ada deh, itu nggak bisa saya hapus. Jadi, kok jadi masih relevan sebagai tanda masih relevan, jadi. Terus uh, sepanjang saya proses sepanjang ini zaman berkembang, kemudian masih, masih menjadi relevan. Cuman kan, walaupun saya tidak punya BlackBerry, hanya casingnya saja kan, casingnya saja yang yang akan menjadi berbeda. Ya. Nah makanya pernah saya bikin job yang dikejar Enin Enin Subrianto sama sama Radar Panca tentang statement saya tentang Oh saya hanya seorang melaporkan memorar kan itu kira-kira seperti itu apa akan begitu. Enggak, Saya tidak saya membuka pintu lebar-lebar. Artinya bahwa saya ngeli kok di zaman di zaman yang sangat kontemporer saya ngeli. Cuman itu tafsir saya Jadi, babon itu pakem itu tetap tetap menjadi rujukan. Akhirnya karena itu moga-moga menjadikan satu stempel gitu loh ini gitu loh. Artinya, dalam proses perkesengan dalam proses hidupan harus memiliki tanda tangannya ini saya loh gitu loh walaupun e, istilahnya Jumat bilingual memiliki ke kontemporer kebablasan wah Kang e kan kalau mualaf Pak kira-kira gitu lah di sih kok kontemporer kebablasan bablasan kan ya mesti enggak mungkin enggak itu perlu dirujuk ke alfi ya gitu artinya gini loh Pastinya Mungkin lho, Kepahaman e, Sejuil tentang sesuatu yang kekinian ini Tetap tak kawinkan dengan persoalan Masa masa lalu yang sangat lekat sekali lho. Artinya identitas saya itu orang oh, lain Tidak bisa dihapus begitu Artinya Kenapa saya mengatakan mu'alaf itu Saya tidak bisa mencerna Umumnya meresp merespon sudah Kalau nggak paham sama sekali tidak kalau Saya hanya bisa melihat lukisan Frida Kahlo ataupun buku-buku di tas karena belum lama kok tas ini, gambar Frida Kahloan kira-kira begitu. Ya tentunya Frida Kahlo jadi wayang menurut saya. Itu Dalam kacamata saya ada seorang sosok berupa seni, apa, seniman wanita yang sangat memberikan satu kontribusi terhadap kesenian di dunia ini. Di wayang pun ada loh. Ada tokoh yang saya kira menginspirasi bagaimana seorang Sri Kandi memanah kan kok sepertinya sama-sama sebenarnya cuman kalau garis lurus ya jelas beda pada era peradaban modern dia apakah di benua Eropa ataupun di Amerika ya kita jelas berdasarkan uh, uh, dari dari keyakinannya itu berdasarkan agama bumi kok kan? ya ujungnya kebudayaan yang seperti itu. seperti ibu saya almarhumah lakukan oh saya membuat sesaji pada saya undang sebentuk terima kasih kira-kira seperti itu kalau saya seorang perubah ya harus ada bukti-bukti mm. kalau anda penulis juga ada bukti-bukti, kan Karena itu kefitrahan. justru itu pada sesuatu yang konstan, yang yang yang mengistikoma itu kan bias istiqomah itu bukti kan, konkret di konkret ya. jadi uh, uh, uh, saya juga pernah ditanya uh, uh, kak, kamu kok kok, kok, kok, kok, kok, kok apa kayak nggak ada sesuatu yang lain kok hanya hanya melukis ya mau ya, muka ini fitnah kesadaran fitnah kesadaran anugerah lain lain ini belum nyaman tapi iya, iya. kopi sama, sama. <laughs> tapi tidak pernah saya berpikir gini loh, dengan melukis ini harus populer dengan melukis ini harus kaya raya enggak karena itu melampaui. Jadi terima kasihnya nanti di melampaui melampaui 21 fans, mendahului kemudian. Enggak apa-apa lah, enggak tapi pada kefitrahan itu harus bagi saya pribadi bagian dari proses Jadi akhirnya kan akumulatif yang saya dapatkan. Saya akan cemburu sekali pada orang, proses seseorang, bukan ujungnya itu. Ngapain saya cemburu dengan orang lain populer? Ngapain saya cemburu orang lain dengan dengan Mercedes-Benz? Nggak artinya, tapi pada proses seseorang, saya cemburu. Kan? Aku itu menjadi konflik. Gitu. Tadi ya saya katakan kearkivan ini, narasi yang banyak, ujungnya bisa popularitas, bisa nilai, bisa itu ke apa Bahasa yang pas dengan uh, kesadaran saya, ataupun uh, bukan kesadaran, uh, kefitrahan yang saya miliki, Seni rupa, rupa itu rupanya itu. gambar. Rajin. Rajin. Ajin. Rajin menggambar. Nanti sudah ada persatuan anti-gambar. Belum ada lahir persatuan Ajin. rajin menggambar. <laughs>